Nak ambil madu ke kacun? Ambil mana? Madu Dengar tuan lelaki uh. <laughs> Totap adu Madu <laughs> Tergantung madu Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Jadi bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya jaga ya Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan Dan selalu jaga kesehatan cuy Oke okay. uh, Sudah lama banget ya kita nggak nge video-video dari Ustadz gitu ya Dan kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya uh, Begini cuy Seperti biasa ya Kalau kita mereaksi Ustadz Syamsul Debat Pasti yang kurang fikir itu adalah kelakar gitu ya Dan saya harus jujur cuy ya Bukan sekedar kelakar saja gitu ya Saya mau mereaksi Ustadz Jemshul Dhebat Tapi lebih ke ini ya, pengajaran gitu Dari segi berkeluarga Karena jujur aja saya juga ini sudah menikah Jadi saya masih butuh banget namanya pengajaran gitu ya Kalaupun video Ustadz itu kelakar itu adalah salah satu bonus Untuk kita, hiburan untuk kita aja ya Tapi yang terpenting sebenarnya itu pengajaran sih sebenarnya cuy ya Pengajaran Oke okay, cuy, beberapa hari yang lalu saya sudah DM sama Ustadz ya Saya meminta izin kepada Ustadz Ustadz, saya ingin mereaksi video Ustadz, boleh tak? Dan Ustadz cakap, boleh saja gitu ya Alhamdulillah Ustadz mengizinkan Dan di sini saya mendapatkan videonya itu yang judulnya itu adalah Syamsul debat tiru gaya Ustadz dalam rencangan 3 Ustadz cuy Oke okay, seperti biasa sebelum kita lanjut Jangan lupa like-nya cuy ya Like-nya dan komentar di bawah Apapun yang saya tak paham dan... Pendapat korang, korang bisa komentar di bawah dan bantu like-nya juga cuy ya. Supaya mengembalikan algoritma Youtube saya cuy. Karena jujur aja untuk 2 bulan ini tuh saya agak kurang mereaksi video. Dikarenakan channel saya ini masih tahap pemulihan copyright-nya cuy. Oke langsung aja kita jump tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Okey Anda ada masalah sakit lutut Sakit tumis Bijak <coughs> sakit Tangan kebas-kebas Jawapan untuk kebas, masalah kebas. anda Susu kambing Al-Am Susu kambing Al-Am ni Dengan hanya Ustaz berharga 45 ya, ringgit susu sahaja Boleh menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi Oleh itu Hubungi segera Tekan link Ataupun tulis di ruangan komen Jadi Nur kasih Cahaya kasih Ha, macam mana nak bagi rumah kita ni bercahaya kan ha, macam mana nak bagi cahaya kadang-kadang kan dia boleh tengok tu dalam rumah tangga kita ni kan ha, ini, rumah tangga ni ni kan. menarik bagi kita rumah tangga dengan, kalau ustaz yang rancangan tiga ustaz tu kan bagaimana untuk membawa keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah oh, oh ini rancangan rancangan TV ya tiga ustaz tetap faham tu kan judulnya seperti itu ya judul videonya gitu kan saya pun tengok tangan cecah-cecuta tengok tangan kan dalam diri tu kan leko kan jadi sakinah tenang ada orang cakap cahaya tu tenang ya ke tapi yang pasti cahaya tu jelas jelas nampak semuanya kan jelas dia tak jadi kalau dia tak jadi macam dia ketua keluarga ni ketua keluarga ni diibarat ketua yang bawa ahli dia masuk dalam gua Hmm. perjalanan rumah tangga tu macam masuk dalam gua. Saya ni seorang pdebat memang selalu bawa analogi tau, biar orang faham. Bila masuk dalam gua tu dia bawa satu pelita. Yang nampak pelita ni suami tu je nampak. Dia bawa. Hmm? Isteri tu kat belakang kalau suami tanya pandangan dia akan bagi tahu ataupun dia rasa lain macam dia akan cakap bang, bang, rasa macam salah ni bang. Ha, betul ni Suami tu yang nampak jalan Kalau sosek lelaki tu Sosek lah semua ha, Dah keluar dah Puih nahan dia tadi Kalau sesat Sesat lah semua Sosek pula dah kan? Kepala rumah tangga Jadi mana dia ya? yang bawa tu Jadi ketenangan Sakinah tadi tenang Mawadah kecintaan warahmah kasih sayang Ada yang cakap Itu cahaya dalam rumah dia seolah-olah dia niat tu Niat niat tu nak tak kena tahu tu Kita nak niatkan Nur tu apa Bayang, ni belum ni baru definisi tau Belum isi lagi ni Tak kira lah lambik start pun Kita tetap habis lambik ha, kan. Macam mana pula habis lambek ha, Mula lambek nak habis copek Kan ha, Kita cuba agak-agak dah bunyi mengaji Kat mesajid sekarang tu berhenti Agak-agak dekat-akit maghrib kan Takkan kita nak kajak <laughs> sampai maghrib kan Kita berhenti sebelum maghrib Bererti ni okay. petang ya. Okey tak. Ha. Lelaki selo dalam mati kau ceramahlah seorang-seorang. Adekan. <laughs> Aku balik tekan. Ha jadi makna kata definisi kita, niat kita apa? Niat ni mustahak tau. Apa-apapun mesti niat. tu nak bawa keluarga pergi mana? Kalau dia nak bawa keluarga tadi masuk dalam gua nak belaga-lega kat tempat yang gelap Gelap lah dia dapat. Kalau niat dia nanti nak bawa ke satu tempat yang lebih luas dekat dalam gua Tempat tu lebih terang, jelas, selesa ah, Itulah dia dapat Tapi kalau masuk, masuklah Apa dapat, dapatlah Itu juga lah yang dia dapat Apa yang dapat Pasrah ini ah, Maknanya niat tu mustahak Nak bawa keluarga ni bahagia dunia akhirat Itu niat ya. Macam kita lah nak set up ni ha? Macam Ustaz Anas nak set up ni Ustaz Tarbiah Unais ni pun ada niat niat untuk apa ha, kan orang sekarang ni je tukar orang putih je tukar niat tu jadi objektif sebenarnya tu niat cuma orang putih tak nak lah tulis dalam apakah niat company ini tak ada niat dia tak tulis niat pun dia tulis objektif objektif ni adalah untuk mencapai niat tu ha, tu sebabnya sasaran kita nak bawa ke mana kan kalau tu sebab jangan bila niat kita salah, bila niat kita salah, maka terpesonglah kita. Sauset bareng, cakap Nismillah. <laughs> Sauset bareng. Sauset bareng. Saat mana, mana peri anak kat sini, mak kat sini. Tak ada sistem. Wahal semua, wahal semua Nabi ajar dah. Sistem keluargaan semua Nabi ajar. Cara bercakap, cara makan, cara tidur, semua cara dah. Termasuklah Jopun Jopun pun ikut kita tu yang 5S tu 5S tu Jopun ikut kita huh? Yang 5S tu Sisi seri -si -si -si, perbenaran tu kan Tak kira lah 5, 5S apa sebab sih Sebab kalau nak tengok Dari segi sistem tu Sebenarnya Nabi dah ajar dulu Cara bercakap tertim ya. Sedahnya yang hormat lebih Jopun Dia tunduk macam oh. nak jatuh <laughs> kan? Dia ikut Islam sebenarnya tapi kita tak payahlah Sampai macam tu Kita Assalamualaikum Bukan nak tunduk juga Betul-betul betul Tak jarang lah Assalamualaikum Assalamualaikum Tak ada. Orang kita mesti tunduk sikit Assalamualaikum ya, Mesti tak apa-apa ya? Automatik Pasal tak? Kau baru perasan Yalah Kan baru perasan tak? Ada kena orang negi 9 Nak cakap baru dia sona Hari ni Assalamualaikum <laughs> Assalamualaikum kan? Salam Yang nyawet pun kan Kena pula yang panjang tu Tunduk lagi Lama Betul tak? Ha. Lalu depan orang tua menunduk tu Kan? Ya, ya, Lagi ya. dahsyat beri you pun Jawapun pun tak tunduk macam tu kan hmm. Cuma dia jalan kopit-kopit tu Pakai kimono tu Pakai <laughs> kopit-kopit jalan kan Anak darah kita pun patut jalan macam tu Jangan mengangkang jalan Aot oh, Tolak markah Sebab Mengangkang ya. ha, Jadi apakah dia Ciri-ciri hari ni saya kongsilah beberapa tips eh. Yang pertama Pilih pasangan yang soleh atau salehah dan taat dalam menjalankan perintah Allah. Ha. Kan, saleh, salehah. Habis kalau yang dah kahwin ni, macam mana? Itulah suami yang ada. Mana lehilak semayang tu? Contohlah kan, takpo, renew, renew. Kita renew kita punya ciri-ciri pribadi kita, bang. Kita ni kan nak keluarga bahagia. Kita kena taat kepada Allah, Abang. Kita, saya, benar-benar. Saya bercita-cita bang nak jadi isteri yang solehah. Yeah. Abang bantu saya, ya? InsyaAllah. Asik. Abang pun sama. Walaupun Abang tak faham maksud solehah tu. Ha, dia cakap kan, dia tak faham. Dia ter terangkan, nak buka buku. Ya, tu. Pertama. Kedua, pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Daripada betul, betul, betul. kecantikan, kekayaan dan kedudukan Keimanan ketakwaan Maksudnya dalam rumah tangga tu sistem tu jago Kalau sibuk dia melawar Melawar untuk orang salah, Bukan salah. melawar untuk suami Sibuk nak datang dengan ceramah ke luar tu baju apa nak pakai Tapi depan suami tak pernah pilih Hmm, baju kelawar Baju mano yang paling Kadang-kadang baju kelawar yang dipilih itu adalah merupakan baju kelawar itulah Maksudnya itulah baju kelawar yang dikhaskan Tunggu Dari dulu saya bertanya Baju kelawar itu kayaknya duster ya Kalau di Indonesia cakap ya Yang baju Baju ini yang Besar gitu Baju gimana sih ya maksud Ustadz itu baju kelawar tapi kaya-kaya menurut saya itu, yang duster itu cuy. Yang duster, memang yang sering digunakan, apa namanya, amat-amat di rumah gitu ya. Kalau salah tolong tak, tak, tak, Jangan cakap hari-hari basuh baju jukelawar tu. <laughs> basuh sangkut, basuh sangkut tu lah baju diulang ulang Kecuali orang yang datang dengan cermat. <coughs> nah, mending <coughs> ni orang luar ni yang pakai baju jukelawar ulang-ulang tu. <coughs> kan? Nah, jadi makna kata, dia mementingkan keimanan dan ketakwaan. Kehidupan dia Amalan hidup dia apa? Yang ketiga Pilihlah pasangan keturunan Yang terjaga yeah, yeah, keturunan. So kita ni anak pilih calon menantu Tengok keturunan ni baik-baik Siapa nama budak tu Nama budak tu Siti Fadilah binti Anas Ih, Anas Macam pernah dengar ni Anas mana? Ustaz Anas tu lah oh, tu baik orang tu ha, kan? Baru birthday dia minggu lepas Nanti cakap kan Tuan-tuan, wah cepat betul lah menentukan kan. Contoh, kan. Maknanya cari dengan cari. Ada banyak lagi nak bagi ni. Yang kelima. Ha, yang kelima. Keempat, sorry. Niatkan saat nikah tu beribadah kepada Allah. Itu tu niat tadi. Niat nak pegang kita. Niat apa kita nikah ke, perhubungan kita, apa yang kita buat dalam rumah. Semuanya kerana Allah. Bukannya sebab benda-benda lain. Sebab bila kita niat Macam contoh niat tadi eh. ya. Saya sebut tadi macam syarikat tu Dia ada objektif untuk buat ini ni Tapi bila dia tak capai Gagal lah Yang paling kesian sekali tu sebabnya ramai Perasan nak Ramai orang kita Orang lagi Meniaga kejap tutup Meniaga kejap tutup Bila meniaga benda lain pula Lepas tu tutup Ya ya ya, ya. Apa? Di Sebab Indonesia juga macam itu Kadang-kadang target pun tak ada Kenapa kau meniaga? Dah orang meniaga Aku meniagalah Oh, Nampak ikut, macam untung Macam untung Aku pun naklah berniaga kan? Indonesia Jadi macam tu. juga Bila ikut-ikut orang habis itu Sebab saya selalu bagi analogi Kalau contoh kita ni bukan jenis Contoh lah orang perempuan Dia bukan suka tengok bola Suami dia ajak pergi tengok bola Kat stadium Darul Aman tu <laughs> Bagilah tengok Kita pun tengok Apalah ni dia buat Maka bila sampai kat sana Apa kita dapat Kita dapat penat aja. Betul, betul betul Yang suami kita tahu apa Dia sengonok Kita pun tak faham kau uh, menang hari ni. Ini ni apa bodoh? Ini seronok sangat. Sebab kita tak faham dan kita tak tahu nak orang nak mancing dia mancing. Dia kata macam seronok dia pun pergi mancing tanpa <laughs> dia faham memancing tu apa. Bayangkan ini. Dia mancing dia bawa batang pancing dia pun buat pantan pancing Tapi bila dia tak faham orang tu tembak dia pun tembak baling. Yeah. Tapi kawan tu tadi baling Ada umpannya Jenis umpannya apa Dia main baling kosong Sudah orang balik Dapat ikan Dia balik tak tahu Dia pun tak tahu Sepatutnya buat balik apa Nampak Jadi macam tu Kita tak ada hidup kita kosong. Jadi macam tu Kan Itu sebab Nabi kita datang Nabi kita datang Menyebarkan dakwah Untuk melengkap Menyempurnakan akhlak kita Sebab Nabi bagi guideline Complete Semua tu Kan menyempurnakan hmm. akhlak kita maka datang bagi, buat macam-macam, buat macam-macam banyak macam lah lengkapkan, tapi kita nak ikut ke tidak? kalau tidak kosong lah. rumah tangga orang kahwin, kita kahwin betul, betul. orang beranak, kita beranak <laughs> tu sejak tadi, akhirnya dia ada anak dia ada keluarga, dia ada rumah tetapi bila niat dia tak ada tadi tak ada kerana Allah, dia jadi sia-sia tadi sebab dia tak faham kenapa dia berkeluarga tadi Akhirnya oh, dia bercerai Itu okay. yang kita dengar ramai orang Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai Dah yeah, berapa kali yeah, kawin yeah. kawan Sebab dah lima, enam kali kawin Dia kata semua perempuan tu tak faham dia <laughs> tak Yang sebenarnya dia yang tak faham <laughs> pasal perkahwinan Dia sebenarnya dalam perkahwinan Bukannya faham pasangan Yang utama Tapi faham pasal-pasal -fah perkahwinan tu untuk apa betul, betul. Ada lebih besar target dia Target dia kerana Allah Target kerana Allah Automatik semua auto download Baik semua Dia auto download macam mana Sistem semayang Macam mana sistem makan Macam mana sistem bercakap dengan anak belajar, Macam mana sistem melayan belajar. keluarga Macam mana sistem mencari nafkah keluarga Semua auto download Sebab bila kerana Allah settle Betul betul, betul, betul, betul. Kenapa kahwin dengan dia Sebab suka tengok dia pakai uniform Haa <laughs> ha? Apolah abang bomba i love you syukur dekat abang bomba kan semenjak tengok drama abang bomba oh, oh, rancangan eh, sinetronnya ya abang bomba bila kawan tu buka uniform nah tak lawa lah. tak kena bomba 2 jam pakai uniform ya target dah tak betul nampak tak tapi bila niat kena Allah selama-lamanya bayangkan zulaikha isteri pada nabi yusuf Dapek suami setampan-tampan manusia Bila dah kahwin Dia kenal Islam Dia kenal Allah Dia cinta, sayang Allah Sampaikan dia takut nak masuk dalam bilik suami dia Wah. Sebab suami dia handsome Dia takut sebabkan dia melayan suami dia Leka, lupa pada Allah Sampai macam tu sekali Sampailah Allah Ta'ala perintahkan Zulaikha Pergi bersama dengan Nabi Yusuf. Hmm. Baca buka kitab buka Syafatul Kulub Kita akan jumpa Sampai macam tu sekali Orang kita dapat bini lawak Langsung tak pergi masjid Tak saudar Tiba-tiba dah seminggu Sebelum ni lho Pergi masjid Dah pek kahwin muda Langsung Bini pun meninggal Pek bini muda Model pula tu Pembaca berita Contoh Contoh Saya tak tuju sesapa tau Ah jahat mulut nampak tu. Nampak <laughs> pembaca berita, kayaknya dia, apa ustaz lagi singgung seseorang kayaknya. Ya. Saya nggak paham benda tiba-tiba aja pembaca berita gitu. Kan? Eh, Modern... Tapi betul tu rezeki dia Allah Ta'ala dah tulis. Huh? Tahu tu juga siapa orang. <laughs> ada sebab ada yang cakap? Apalah ni lah dia. Pilih yang muda-muda. Kau nak perempuan soalkan siapa Allah Ta'ala bagi dia dapat bini muda. Cuma bila dapat isteri semua tu. Kan saya sebut pasal syukur. Ingat siapa bagi naik Allah Ta'ala bagi. Bagi itu syukur. Tanda syukur gambaran ketundukan kita pada Allah. Mana walaupun bini lawa macam mana tetap pergi masjid tadi. Ingat dekat Allah Ta'ala. Takut berpisah Hindu. Mawa pergi masjid sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Tengok bini ada ke tak kan? Tak tahu pulak dia mana? Bini itu kancing, Di bilik air itu Hebat Biasa macam tu tak? Takkan ada macam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengah doa, doa, doa anak datang Bah, mak panggil balik Hei. Belum habis doa lagi Macam tu sekali kan Saya ni memang kalau tunjuk kat Memang over sikit Tak apa hal lah kan ya, terus Itu key. itu yang terus menarik key, kan? <laughs> Itu yang menarik dari ustaz Macam sahabat saya yang sama debat dengan saya tu <laughs> Datin Nur Jumah tu Nur Jumah <laughs> Sama dengan saya tu? Hmm, Terdoa <laughs> lah kan Mudah-mudahan dia bahagia dengan Sultan Brunei tu kan hmm. ah, Nampak, nampak, nampak Yang mula bisik Bila weh Kenapa kita tak tahu <laughs> siapa dah siapa? lama Sultan dah, Brunei tahun Dah lama dah uh -uh. Mm -hmm. Dah dah dah dah. <laughs> Tengok, lah, lah. Tengok orang lek orang lek eh? sebab dia kena pun tidak juma ah terus <laughs> <laughs> lagi lagi <laughs> bodoh. Yang kelima ye. suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami eh? dengan dorongan iman cinta dan ibadah. Bila jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dengan dorongan iman dengan dorongan iman, cinta dan juga ibadah tadi, maka dia tidak akan terlupa pada semua benda-benda asas. Termasuklah memberi nafkah. Eh? memberi nafkah, memberi keamanan, makna ketenangan dalam rumah tu, suami punya kerja. Ya, yeah, yeah, betul. Mak bising-bising. Kenapa ni? La ilaha illallah, sampah-sampah. Suami jangan. Mak kau dah bunyi dah. <laughs> nah bunyi biarlah dah. Penting dia senang hati. Tak Ayah kena dah kena pe tu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Anu nak bunak ni sempah. Nah, nah nah. Long kutip tu. Ambil letak dalam bakul. Memang hmm. kan, bising tu. Ni. Ambil. Apa lagi? Tanah tu tu tu tu Ab baju abanglah <laughs> baju abang benda dah benda. <laughs> selesai kanlah. Kan. Suami ni dia punya peranan dia nampak. Apa juga masalah selesai jangan buat tak tahu. Itu yang perempuan jadi fed up tu. Orang perempuan ni Dia punya tu Dia punya action tu Dia punya tindakan tu Melambangkan hati dia Orang perempuan nak gambar Perasaan dengan perbuatannya. Dia. dia masak tu Kalau dia kotuk Kuali tu kuat Dia marah tu Ta -ta -ta -ta Tang tang tang tang tang Dia marah tu Macam ni apa hmm, Air Macam tu dia tolak kan Malah hmm. tu Kan yeah. Tapi kalau macam ni Bahan Elok-elok hmm. Minum lah dengan gaya, minum. No. Kita pun tak tahu nak minum kan nak bawa dia masuk milik. Kita tak tahu nak. <tos> <tos> tak, dia punya lambut tak kan? Dia punya lembut. Dia punya lambut. Cara takkan? Sebab, orang perempuan ni dia pandai tau. Orang lelaki tu kalau dia bijak kan, dia boleh faham lenggok badan isteri dia tu apa nak disampaikan kan orang perempuan kan pandai bisikan mengelirukan ni orang perempuan pandai. Ya <tik> orang lelaki kau confuse tu. Bang. Ada satu benda nak kisah nak, nak nak nak kisahkan kat bang ni nak kongsi. Apa dia? tak ada apa maksud pun lah tapi orang sebelah kenapa? Baru lepas beli dapur baru tu a je. <tik> Kita manung tu Manung malam tu Fikir apa maksud nak disampaikan Bila ada maksud yeah, Dia yeah. takkan bagi sesajuk Besok tu dia cakap lagi Bang ha, Apa pula kali ni Dapur orang tu kan Tekan satu Tiga menyalu Bang Okay Habis tu Tak adalah sahaja je beritahu Tu yang kedua tak Dia ada bila macam tu tahu, Hari ketiga dia cakap Bang Rupa-rupanya Bang Dia yang tengah tu panis Yang kiri kanan semua sajuk Walaupun ada api Letak tangan Tak hangus, bang Habis tu tak saja share dengan abang. Sampai hari yang keempat. Bang dah kau diam jom pergi beli. <Sess> <Sess> Kita lah <faham Sess> maksud dia kan. Kalau perempuan kalau dia tanya banyak kali itu ada dia, dia nak. Dia. Tu walaupun dia cakap tak. Orang perempuan ni kalau dia kata tak nak tu dia nak. Jangan dia kata nak tu boleh lah tu makna dia tak nak. Itu orang lelaki kena faham betul. Tu, tu orang lelaki yang lembap tu kan. Sampai sudahlah perempuan tu tak dapat Sudah sampai kat pejabat agama Baru dia cakap Saya macam-macam nak saya buat kawan orang semua dapat emas Dapat baju Saya tak dapat Yang saya bertanya Ya dia tak pernah cakap Habis yang dia, saya kata Orang sebelah ada ni Orang sebelah ada takkan Abang tak faham Kau tak cakap pun kau nak Kadang-kadang ada setengah laki Kita tengoklah nilai IQ suami kita Kenapa ni? Kalau memang suami kita lombap Cakaplah tu itu orang. abang nak baju faham tak ah, cakap macam tu videonya hilang oh. ni main bahasa kiasan bahasa kiasan tempi minang tu sudah hanya salah orang tu orang kelompok dia siap dia panggil pakar pantun dia orang bahasa tu pergi ke kampung papan tu Assalamualaikum hasrat kami dari jauh ini bukannya apa <laughs> untuk memetik bunga di taman <laughs> ha? Ada kau taman Ada banjongan rawan Tak adalah Bunga hidup dalam rumah ini Yang oh, mana satu pilihan hati Tak lain tak bukan Bunga yang kian lama mekar Tapi masih belum dipetik orang Belawilah emak saya eh, ke dapur Malu emak eh, Sebab emak saya eh, ibu tunggal Dah lama mekar Tapi tak dipotik yang anak dalam bilik tersipu-sipu Dua-dua dengan aku ni Habis tujuh tak? tujuh, Dah berada apa? Ah, mak yang jawab Haa, jadi Langsung kawin dengan mak Mbak tak? Ini kayak film gitu ya Ini kayak apa ya, ini kayak skenario film, jadi kurang sadar. Tahu? Skenario film komedi ya, kalau <tuh> ternyata emaknya juga sudah mekar, sudah lama mekar gitu, nggak pernah dipetik-petik gitu. Astagfirullahaladzim. Kebayangkan kalau ini jadi filem, cuy. Pasti kelakar. Stu cuy. Astuh. Are. Okey, cuy, Kita lanjut lagi. Sebab eh, kadang-kadang orang ni kena cakap tuit orang. Kan, eh, cakap <laughs> yeah, tu orang. Kenal alah, kita bila dah kahwin dah tahu dah suami kita macam mana. Suami pun sepatutnya tahu dah Isterinya macam mana Kalau bini tiba-tiba masak Tolik macam kan? Makna ada Contoh tiba-tiba masin sangat Kadang-kadang suami dah tahu Ini masin sangat ni Adalah benda dia fikir Jadi lepas makan tu minum kan Ya Duduk Apa dia bang? Ada apa masalah ke? Nak share dengan abang Cakap Tak ada gera Asinnya Abang ni ay, Macam tu tahu Cakap lah Tak ada lah Kawan-kawan tu haa, apa dia, dia orang pergi Dia orang pergi Vietnam Lepas tu Yelah dia orang kata kat sana kain pun murah Haa nak pesan kain lagi Tak, habis Itulah dia orang cakap kat sana tiket pun murah Oh dia apa kesan lah Oh nak pergi ke eh, ha, pergi Nak Haa nak pergi, cakap lah nak pergi Abang bagi ke, pergi, lah, pakai duit kau sendiri Abang tak risau <laughs> abang, <laughs> abang, abang tak, abang tak, Nampak Selainnya selinggeran banget dia. Aduh. Tak suami tu memahami sebenarnya cakap tu tengah Tak apalah bang, tak yah lah apa itu. <laughs> Pakai duk sendiri enggak kena tolong. Kan eh? nah, jadi macam tu. Jadi suami jalan kata tanggung jawab. Suami kena bagi tau baju pakaian tu isteri kongkuang 2 pasang setahun. Tengok tengok tengok. Memang tak patik. Aku cakap untung tau. <laughs> Sekurang-kurangnya Nak bagi lebih tak apa Walaupun isteri dia bekerja ha, Tapi kalau isteri tu Tapi kalau isteri tu Sangat baik lah Kadang-kadang emas tangga bang, Tak payah Baju saya tu pandai saya cari isteri Abang jaga belanja rumah kita cukup Dan yang kedua ha, Macam biasa Apa dia? Setia Wah oh, tu point dia tu kan oh. Ayalah, ayalah allah Ha betul eh. Ternyata video ni kuat. Seorang isteri berusaha menjalankan kewajipannya sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan berharap reda Allah semata-mata. Kan? Dia boleh tahu tu orang yang terutama perempuan-perempuan yang datang pergi majlis ilmu rajin ni sebab nak cari redha Allah atau mendabahkan. Datang dekat pusat tarbiah ni hari ni ha. Petang ni, kan. Ha, bagi sumangan-sumangan yang sepatutnya. Kita datang ni, kan, ha jangan datang kosong je. Ya. sumangan contoh sumbangan kita ni meramaikan contoh ni sumbangan ni hadir ni satu sumbangan ya betul menghadir memarahkan majlis ilmu wah saya juga termasuk memang kalau kita kita tak nampak ni duduk majlis macam memetik buah-buahan di syurga kat tapi kita tak nampak kalau nampak lah contoh kan ya Allah tak tahulah macam mana ponoh pusat tarbiah ni daripada pagi tadi sampai subuh dah ponoh sebab orang nak dengar cikramah tak kira lah Syamsul debat ke Aida debat ke Tak kira siapa datang tu kan Sesungguhnya Syamsul Debat dan Aida Jebat Tiada kaitan <laughs> Tolong jangan kaitkan saya dengan beliau <laughs> Macam tu eh? ha. Ha. Jadi maknanya mendidik anak-anaknya pun Semua diniatkan kerana Allah Sabar banyak-banyak yeah, yeah. Sabar banyak-banyak yeah. yeah. Allah Ta'ala bagikan sistem tu Lengkap nak Anak sulung cuba tengok anak kita kan Anak sulung ni kelebihan dia Anak nombor dua Ni kelebihan dia Nombor tiga ni kelebihannya. Ada kelebihan masing-masing ya, Jangan baca kekurangan Itu sebab kita tak boleh cakap oh, Harap alung Kalau kau ni Tak tak langsung tak berguna ah, Jangan itu, itu, itu, itu, itu. Sebab anak yang ini Pandai ini, Anak yang ini pandai macam ni Ya ada kelebihan masing-masing Dengan adik-beradik -adik saya Dulu saya masuk sekolah Boleh bungkus Sik lemak Gentil kari-kari Tolong mak saya Boleh ni hmm. Kan okay. ha, Apa Ngilik kari koci tu Boleh InsyaAllah Pandai lah sini Cuma bila bab buat kerja-kerja berat tu Saya out Sebab bila belajar kat universiti Pegang pen dengan buku Kan Pernah sekali tu Saya nak pasang Nak kondor nak buat landscape kat rumah Saya ambil cangkul tu Sekali Langsung saya telefon Tolongan tahu orang lah Macam, tolong tanam pokok saya. Tak belih je dia ha, Sebab sini memang bab itu saya kurang Ya yeah, ya yeah. Bab nak tu konsep pandai Buat belum tahu Nah, Tapi kalau bab-bab berhujah ke, kalau berdebat dulu, haa tu aku bukan main lagi. Pegang pen tu boleh. Tu sebab bila, macam bila hari korban kan, balik kampung. Saya baru pegang pisau je ni kan. Eh, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Duduk tepi, duduk tepi. Orang kampung saya marah, saya pegang pisau tu nak nyang daging tu marah. Dia suruh saya duduk kat bahagian timbang tu je, timbang bagi ke orang. Itu aja. saja. Jadi, masing-masing ada kelebihan. Macam adik saya nombor dua. Adik saya nombor dua, dia pandai berniaga sekarang ni Mak saya boleh rehat, adik saya nombor dua tu Belum kahwin ke Syamsul juga nama dia hmm? Syamsul Amri, Syamsul Debat, Syamsul Debab, semua tu <laughs> ha, Syamsul Dobi semua tu <laughs> Kan, nombor dua kan, dia, dia tolong mak Dia berniaga, dia boleh masak sendiri Catering pun dia lebih baik okay. sendiri Yang ketiga pula, dia pandai kira, -kira. Dia jadi kontraktor dekat, dekat Perak Dan nombor semua empat, ya. nombor lima ke ma Adik saya, Ha, yang lelaki tu jadi apa? Dia belajar jadi chef Sekarang ni pan, masak apa pun pandai Alhamdulillah ha, Kemudian yang perempuan satu-satunya anak kesayangan arwah abah tu Kembali yang perempuan ni Dia pula juru rawat mm. Memang dah nampak tokoh dia Waktu arwah nenek saya sakit dulu Dia yang belah, dia yang ni Memang tokoh juru rawat betul Maknanya setiap anak-anak kita ni Dah ada kelebihan masyarakat nah, Jangan kita cakap kau ni memang tak boleh pakai Kau tengok abang-abang Jangan cakap macam tu semua rezeki Allah Allah Taala bagi. Rupa rupanya seorang yang tak pandai ni kan. Bila kita sakit dia yang beluh kita. Nah, itu dia. Dia mandikan kita. Itu yang saya cari sebenarnya. Kita pun dah tak larat bangun, dia bercarikan makan, dia rupanya boleh masak bagi masakan macam kita masak tu. Dia boleh masak sedap. Mana kita sangka. Itu sebabnya. Tapi penting niat kena Allah. Doalah yang terbaik untuk anak-anak. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak. Jangan. Hmm. Nabi kita coba tengok Nabi kan hmm. Nabi kita sentiasa Doakan yang terbaik Itu sebab Nabi kata Tanda-tanda orang mukmin tu ada tiga Ada tiga kan Antara lah antara Yang pertama taat kepada Allah Yang kedua meninggalkan benda-benda yang haram Dan yang ketiga hmm. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia oh, Nombor tiga tu yang boleh tu ini nur tiga ini cuy. sebabnya anak kita apa jahat dia buat dengan kita? Cuma dia nakal. Jadi doakan yang terbaik untuk dia. Janganlah sampai jadi jadikan anak tu musuh, aku tak nak tengok muka kau. Jangan. Jangan. Kan? Apa tah lagi kita ni dengan masyarakat-masyarakat keliling kita pun jangan kita musuh dengan dia. Dia Orang yang tak ada apa-apa masalah dengan kita. Tak pernah bertegur siapa dengan kita. Kenapa kita nak musuh dia? Hmm, kan? Nak cakap-cakap pasal dia. Kenapa? Kan lebih baik kita berbaik dengan dia. Sebab Nabi cakap, orang yang buat jahat dengan kita pun Nabi sebab baik. Dan Nabi dah gambarkan dengan akhlak Nabi. Dengan beberapa kisah. Tak payah ulang lah kan. Masa maulud Nabi lu dah macam-macam. Ustaz tunjukkan. Kan? Hmm. Betapa Nabi, bayangkan peristiwa di ta'if tu baling batu, Nabi takde Malaik, Malaikat pun marah cakap Nak ke aku timpakan Gunung, bukit, bukau Pada orang ta'ifnya biar dia mati Nabi kata jangan Barangkali mereka tidak beriman Mungkin anak cucu keturunan mereka Beriman kepada Allah dan juga kepada aku Betul, betul Makna eh. Nabi tu, lepas tu jangan sekali-kali cakap Bila kita cakap macam tu, adalah orang cakap Itu Nabi kita ni bukan nak buat macam mana eh betul kita bukan Nabi tapi kita kata kita sayang Nabi ya ya ya sayang Nabi akan ikut cara Nabi haa macam tu kan ha. Imam Ashokani pun katakan salah satu sebabnya salah satu sebab doa tidak dimakbulkan adalah kita kata sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi apa Nabi suruh buat tak nak buat tapi apa Nabi suruh larang Nabi larang kita itu yang kita buat haa eh akan tiba masanya umat akhir zaman tu dosa yang dibuat dia rasa tu bukan dosa hmm. macam ada apa-apa sebab dia dah biasa buat benda tu bercakap pasal orang mengumpik pasal orang <laughs> dah biasa <coughs> tak ada apa cakap sikit dia bukan cakap <coughs> apa pun sekarang tak payah cakap sekarang dia dah jadi keyboard warrior hmm. keyboard tu bukan hanya dekat komputer kat handphone pun dah ada keyboard Kan pilih keyboard mu. Nak keyboard bahasa mana no. Godang major ni kau. Sekarang ada pula daripada handphone. Tarik ada keyboard sini. ni. <coughs> tarik. Bunya dahsyat ni sekarang. Kan? Semua dah ada. Itu nah, sebab saya jaga. Doakan yang terbaik. Orang perempuan ni ada satu kekuatan. Kekuatan doa seorang ibu. Poi kau dari buku tu cari. Ada satu ustaz tu ditulis Kekuatan doa seorang ibu. Ada sepuluh. Baca. Itu sebab doa yang elok-elok Nabi kita tu Nabi kita dia tak pakai kuota doa Ikutkan setiap Nabi Setiap Nabi Sebelum Nabi kita Dia ada sekali kuota tu doa dia dimakbulkan Dia minta jadi Tapi Nabi tak nak pakai kuota dia tu Sebab Nabi simpan untuk syafaat hari akhirat So Okay. Nah, itu masa akhir akhirat Seorang so semua tercari-cari Tercari-cari Kita jumpa Nabi Ibrahim Wahai Nabi Ibrahim Tolonglah aku Nafsi-nafsi Nabi Ibrahim kata Pandai-pandai kau lah Masing-masing Tak ada dia siapa dia. boleh tolong Sampai Nabi kita je Punya sayang ke umat dia Umati Umati Cari umat dia ha, Kan ha, Yang itu tajuk yang lain lah Tapi makna kata Nak tunjuk kita Tak patut sangat lah Kalau tak sayang sayangkan Nabi Usaha kita buka pusat tarbiyah Unais ni pun sama sebenarnya Anda, Termasuklah pusat-pusat tarbiyah yang lain buat Antara usaha sebab nak mengembangkan dakwah ni Biar orang ada tempek Bagus lah kat sini ada Kat sana ada, sini ada Kadang, -kadang orang cakap, kenapa banyak-banyak Elok lah banyak, kita ada pilihan nak pergi Kebetulan hari ni beli barang Kat pasar mini tu, Ui, wih oh, oh. Dekat dengan pusat tarbiyah ni, Ada ke kuliah hari ni? Ada, ke kejap pergi, kutigo Uy, nah, Masuk dia dalam, tak kira siapa Nampak? bergebut-rebut kita ni mengejar ilmu ni kan ha. sebabkan ilmu lah Imam Nawawi tak nak kahwin hmm? tak nak nak kahwinlah sebab nak nak mengaji ilmu ni Imam Ghazali pula tak nak ikutkan dia tak nak kahwin kalau sebab kalau tak sebab kahwin tu sunnah dia pun tak nak kahwin sebab banyak lagi ilmu nak cari sampai so, <tuh> macam tu sekali lah eh wah betul-betul ya -betul alhamdulillah ha. ada yang duduk depan ada yang duduk belakang ada yang dekat dengan ai Kau nak pula tengok air tu Macam air samboy mbak kan Kita pun apa air kosong Tak ada lah kan? Aduh, sahaja kan? Makna kata Tak kisahlah Dengan suasana macam ni Semua Allah taklah kira so, Hal bagus ni kamu Sebab Allah taklah tanya Nikmat kita tu Kita berjalan Melangkah Pergi nak nuntut ilmu ni Walaupun atas simin hmm? Mbak kata Ustaz Nazri atas, atas Ni ok simin, simin je macam ni Kita letak Ada kapet kalau tak simin betul tadi Gata nah, Yang ni adalah miang-miang sikit kan Sebab baru Ada borogam kan tak Tak ada lah Tak ada lah je. ada lah seletip ni Sempadan simin. yang ke depan ke Tak ada lah Oh memang nyambung lah Okey okay, okay. <laughs> Temporary okay. Kemudian yang ketujuh Suami isteri Kena saling kenal mengenali Ni nak cari cahaya ni Nur kasih dalam rumah Kena kenal itu sebab kita cerita tadi kan. Bila isteri kenal suami. Dia benar-benar mengenali ni. Bukannya sehari. Yang sebelum berkahwin kenal tu tak boleh pakai. Hmm. Dah kahwin baru pakai. Itulah ciri yang sebenarnya. Hmm. Sebelum kahwin bukan main. Nak kontut pun masuk ke bilik air. Takut terbau, takut terdengar. Bila dah kahwin mana sompek. Ya. Zam, tak ada segan silu dah. Ayah patut dia naik sebot, dilarang kentut di sini. Sila kentut di luar. Mengganggu keselamatan negara. Ah jangan kentut sangat. Yalah, kalau dulu kalau kenapa tak standard sama sebab memang sebelum kahwin lain. Yeah. Sebab belum dapat. Dah dapat, take things for granted dalam masa Jawanya. Kan? Eh, kan eh, patut lah, Tak. Eh, dulu cover semua tunjuk Dulu Udang seko Sebab susah Mahal lagu udang Udang tu racik Lapan boleh Lidi tu pencungkil gigi Tu cucuk bersilang suap hmm. Kak mulut Kak mulut Kak mulut Yang perempuan tu hmm. Amu hmm. Awak pula, awak, pula. awak, pula Ya Allah Kita tengok Dia ni kan kalau tengok ni Forever and ever Happy ever after As <laughs> Tapi bila dah kahwin Menjawid Baling segala bondo Beli baling-baling Botol Maka Tisu Cawan Itu sebab dia beli cawan plastik <laughs> kan. Sebab takut pecah kan hmm. eh. Tu sebabnya orang dulu-dulu tak payah kenal sebelum kahwin pun. Oh, sistem Lepas orang dulu-dulu macam begitu ya. bercinta. Tapi kena kenal. Sebab kenal ni nak kenal apa? Kenal dia kelemahan isteri. Isteri kenal kelemahan suami. Okey. Bukan selama ni kahwin hanya kenal kelebihan habis. Ya, sebenarnya kan bagus, bagus, bagus ni, manusia tak sempurna. Sebab kenal kelemahan itulah kita akan berusaha untuk bantu yang kurang tu. Menutupi Suami dia. pun macam tu Tu yang tak betul Bila dia bergaduh Bila dia berpisah Mengungkit kelemahan-kelemahan pasangan Buat apa Dah dia memang macam tu Dia saya tak tahan Yang paling saya tak tahan Dia bercakap banyak Cakap, cakap, cakap Saya balik kerja penat pun cakap Tidur pun cakap <laughs> Tidur Tidur pun cakap Dia memang bercakap Kau Joy bercakap Kan kalau dia diam kan kau panik <SILENCIO> Orang perempuan kalau diam oh lelaki panik Cuba orang perempuan Satu hari besok dia bercakap apa-apa Nak air Awak nak makan lho Apa kau ni Cuba buat tengok Mesti panik Awak cakap lah Apa hal ni Cakap lah Suami mesti pening kepala ni, betul tak? Akhirnya, baru dia tahu betapa bernilainya loudspeaker tu <laughs> <Low speaker>. Mana? <laughs> kan? Iya yeah. Orang lelaki ni cubut kan? Memanglah dah pernah buat dah pun kan? Protes dengan diam macam tu apa tak? Tahu kan? Suami, awak cakap lah Cuma cakap? Awak tak cakap ni saya tahu betul bila cakap, kena marah balik kan? Betul tak cakap Ha tu, saya si cakap tu, cakap saya si marah balik Tak adalah Ha, dia slow dia balik Kan? Betul Sebenarnya Jadi makna kata hargai Apa yang ada eh? Kemudian yang keelapan Berkomitmen Menempuh perjalanan hidup Sebagai suami isteri Maknanya komitmen tuan pu Makna sanggup kita menyerahkan diri kita Buat apa juga Sebab kita tahu Dalam rumah tangga ni Macam-macam dugaan dan pencarobah Tanyalah kan dulu Siapa yang tak susah Mereka mula, mula kahwin Dapur gas pun tak ada Dapur gas ada, gas ada, duit tak ada Gas dah habis. Pernah tak jadi itu? Pernah, pernah kan? Pernah. Tetapi akhirnya semua sikit, sikit, sikit, sikit Dia menggalakkan kita ikhtiar Usaha, akhirnya berkat kita, keikhlasan kita Keluarga kita berapa ramai ni? Ramai orang-orang lama Berapa ramai anak dah besar-besar Anak dah masuk universiti Anak dah bekerja dah pun Sebab apa? Berkat apa? Ihtiar kita, sabar, ikhlas kita Dalam hubungan kita, komitmen Semua kerana Allah Itu sebab saya bagi tu Saya bagi tips tu A, B, C, D, E Dalam keluarga ni A, B, C, D, E ha. Apa dia? Tunggu selepas ini. Wah, dah macam dalam radio <laughs> Saya dalam radio tu lah, kawan-kawan Tunggu selepas ini Cut, Okey. Ya, ok, sambung boleh Sekejap kan, tunggu selepas ni Tunggu selepas ni Puas waktu orang menunggu dah kan, orang tu duduk dalam radio apa, tengok ada kator, tengok ada radio tu kejap lagi dah turun, dah tunggu pula turun, tunggu lagi kan Nah, takpe, saya habiskan ni dulu yang ke Flughaf, suami mengajak anak dan isterinya untuk beribadah bersama-sama, tak kira lah apa juga ibadah, Nah, bila ibadah korban, pergi sesama bawa semua pergi, tahun ni kita, korban apa, tahun ni tak ada, tak mampu, takpe, kita join aja korban apa, tahun ni, tahun ni untung <tuk> Ui, masak binatang eh Untuk, tengok Jadi bila bawa keluarga, bila beribadah bersama-sama tadi Anak dapat tengok, anak tanya Kenapa kita kesembelih unta tu bah? Sebab korban, kenapa korban tu bah? Jadi kita pun boleh explain anak kita tahu Ini kan abah-abah pun tak pergi Lepas tu anak besok, kau masuk lah korban Kenapa nak korban? Dah tua-tua pun tak faham lagi kenapa nak korban Nampak tak? Itu sebabnya eh, penting dalam keluarga tu Eh, beribadah sesama, semayang sesama Mengaji sesama Kita boleh bertadarus dengan orang yang kita tidak kenal Pada bulan Ramadan Tadarus, habis satu juzuk Kenapa keluarga kita Tujuh, lapan orang Kita tak boleh bertadarus di rumah ha, Jangan tunggu bulan puasa saja Mengaji ha, Abah baca muka suat satu Mak baca muka suat dua Adik baca berusaha tiga, Alung berusaha empat, keliling hmm. pusing. Sadakallahul Azim. Tak sampai sepuluh minit, settle. Tapi tu untuk tak Macam mana? Kan? Haa, nampak? Beribadah bersama-sama. Semayang, mengaji, zikir. Malam ni baca yasin. Haa, malam ni, dalam sebulan sekali. Malam ni baca yasin, kita baca yasin ke rumah, ya? Berjemaah semua. Ni ke mana-mana. Jadi, tak kita ada wasalah. Baru nisik ciamah right? apa? Guraba Guraba di bumi sendiri Dekat institut Surah Al-Baitul Kan? Asing kadang-kadang perbuatan kita tu Kita rasa Ih, Aku seorang je buat Kita lah rasa segan Buat benda baik Allah taklah asuh so. Buat aja Dan benda baik yang kita buat tu Memang dah ditulis dalam Quran tu Sampai masanya nanti Bila kita ni Mengaji ke kita buat benda baik ni Kita pula dipanggil dianggap asing Lebih ramai yang menentang Daripada yang menta'ati Ha tu kena ready, biasa lah tu. Tu sebab tak ramai rombongan pusat tarbiyah ni. Ha, kan? ha jadi hari ini ha kalau boleh sumbang lah Sebanyak kali saya sebut. Kan tak sempurna kebajikan seorang mukmin ni selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia cintai. Ha, sumbang sumang. Hari ni ada tabung kan? ada tabung. Ha ada. Ha tu ha tabung nanti sumbang Tak dapat bagi sikit, bagi banyak. Hmm, Mudah-mudahan Sebab Tempastik. ada bahagian kita Biar kita ni berlumbu-lumbu saham Benda-benda baik saham akhirat pergi ha, Sebab benda ni berterusan eh? Berterusan pergi ha, Sebab Tempastik. orang yang mati tu pun Orang yang mati tu kalaulah lah dia Kalau dia boleh bangun balik benda pertama dia nak baik sedokah lah Tahu Rashid Husin Datuk Rashid Husin Yang RSB tu Pengasah RSB tu Baru-baru ni dia boli tanah Bukan baru-baru ni lah 2 tahun lepas 3 tahun lupiah. dia beli tanah di Segambut sebab dia niat nak wakafkan nak buat masjid niat atas nama mak dia betul ampek juta hmm macam kita kalau ada pek juta kan niat tidur cash duit tu dia keluar pek juta lepas tu bila dia buat dia tiba-tiba buat muka terperanjat ya Allah apa dia terperanjat dia terlupa untuk diri dia sendiri Dia cari satu lagi tanah Dia buat satu lagi masjid Niat Nantai nama dia juga Pun berjuta juga lah Saya tak ingat berapa juta Macam tu orang nak baik-baik Dia tak ada rasa apa Sebab Dia tahu Semua daripada Allah Siapa yang rasa kan Siapa yang rasa duit dia Kalau keluar Ni kan Habis duit aku ni kan eh, Memang habis Walaupun tak keluar Tetap habis tapi orang yang rajin ya. bersedokah, tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba ya, tiba ya, ada lagi, ya. insyaAllah. Yakinlah dengan rezeki Allah. Ya. Ha. Kemudian, yang ke-10, suami isteri selalu memohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warah, mahdi. Doa ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita memang usaha nak jadikan keluarga kita ikut tips yang sebut dari 1 sampai 10 ni. Minam, memang kita usaha, tetapi minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita kan Allah Ta'ala tiupkan berikan kesedaran pada ahli keluarga supaya sama-sama ikut jalan yang baik ni eh? yang keseboleh suami secara berkala ajak isteri yang nak ziarah saudara mara dan melihat tempat-tempat kecintaan terhadap Islam ha, pergi dia berjalan ziarah tempat-tempat yang baik jom kita pergi ke mana Contohnya, jom kita pergi ke Korea Contohnya, kan ke korea. korea, pergi mana? pergi ke Itaewon Tewun tu ada satu masjid oh. Lepas tengok masyarakat Islam kat sana macam mana Pergi dia Bani ke China yang... Tengok dia dekat China Betapa dekat China tu Paling padat sekali Tempat duduk dia adalah tempat orang Islam duduk Paling padat Kalau kita pergi ke China Ini saya pun tak sampai lagi tu Tapi orang cerita kat saya oh, China. Macam mana kita tengok rumah kung fu Dalam cerita kung fu tu Yang ada pintu besar Dalam tu ada laman batu tu Kita baru jumpa rumah kan Macam tu lah rumah dia orang Tapi dia orang Islam wow. ha, kan? Baru kita tahu Oh macam ni Islam kat sini Tapi rupa-rupanya Dia orang ada satu masalah apa? Nak dapat bekalan nak air bersih Payah Contohnya macam tu oh, Tengok syurga. orang Islam di India <coughs> Teruknya lah Ambil pengajaran Oh, Tapi dia orang tetap tak, tak tinggal Islam Tetap beribadah Di Kemboja Tengok macam mana orang tu susah Tapi tetap nak laksana Islam Mufti negara Komoja tu Dengan gaji 300 ringgit sebulan nak bangunkan Islam Di seluruh negara Komoja Bukan mufti negeri tau Mufti negara Komoja 300 sebulan Nak buat apa? Jadi apa dia buat? Dia dengan akal pemikiran dia yang bijak itu Dia ambil budak-budak muda yang umur 15-16 tahun Yang ada potensi Bagus mengaji Bagus apa? Hantar pergi sekolah-sekolah pondok dekat Malaysia ni Lepas 4-5 tahun dah pandai panggil balik Suruh dia mengajar pula Termasuklah saya jumpa dia seorang ustaz tu Ustaz Fauzi Umur baru 20 tahun Dia belajar pondok kat kedal lah. Bila saya jumpa dia Dia kata sekarang ni dia, dia tengah ni lah apa Tengah nak cari belanja Untuk apa tu Sebabnya kalau ada kan Nak sumbang-sumbang oh Berarti Di Malaysia itu Kebanyakan India Muslim ya Itu mana sih Ustaz cakap pun boleh. Dia budak dia belajar mengaji, ha, pegang macam ni Al-Quran. Rehal pun tak ada. Berseler bawah garaj macam garaj parking yang bumbung zeng dengan tiangnya, atas tanah. Dia ni mengaji. Baru tanya-tanya harga dia, dia sekarang ni tengah usaha, itu dapat kita. Yang tahun lepas kita bagi, bagi sumbangan tak banyaklah lebih kurang sebab kos dia Kursi dengan meja setiap seorang untuk mengaji, selesa untuk belajar agama tu. Meja je $20 US. Meja satu, satu, major. satu meja. Kursi pun dalam $15 US macam tu. Jadi, dia nak lebih kurang satu orang tu $100 US. Jadi, kita collect. Grup Malaysia banyak. Dan tak kurang juga grup Malaysia ni ada yang kutip duit tapi tak sampai sana. Banyak juga. <laughs> Canggup tu. Nipu tu. Canggup. Ha, jadi kita ni, bab sedekah tak ada masalahnya. Jangan kita dengan Allah Ta'ala Niat kena Allah ha, Lepas tu janji saya tadi, A, B, C, D, E Apa dia? A, e, Allah segala-galanya Nak selamat hidup ni Allah segala-galanya oh, Tak ada lah, apa benda pernah hidup kita Allah segala-galanya selamat tu sebab dia letak A tu Allah segala-galanya, yang Ibadah kita ...jaga anak, jaga isteri. Semua kena Allah. Kawin kena Allah. Sebab, saya sebut tadi awal tadi, nawaitu niat kita. Bawa keluarga kita tu. Ya, ini. ini ya, niat tu maknanya kita, niat kita niat nak menuju ke Jadi, Jadi okay. macam lampu celait lah. Nisimulah sebut, tosh light. Celait. <laughs> <Tosh. laughs> lampu tosh light. Bila tosh light tu kan, kita tu niat kita tu, kita seluh sini. Kenapa bila dah suluh sini Itu niatnya Allah Ta'ala dah ajar itu Nak pergi ikut juga jalan gelap tu? buat apa Kebanyakan orang bukan tak tahu tu yang ada seorang sahabat saya tu Saya baru ceramah yang lepas Saya cakap dia dah berubah Hari ni rupanya dah berubah balik Kan tak yalah cerita siapa hmm, Lu fikirlah sendiri Kata Nabil kan? Dah suluh situ Kenapa nak ikut juga jalan gelap Bukannya tak boleh fikir Boleh fikir Kenapa kau kena pakai tudung Senangnya Bari kau dah makan Lauk yang terbuka Lauk bertutup Mana nak ambil Lauk bertutup Ni tahap lalat Peran kat situ dah Tak lalat ponoh Nak makan ni kau Kalau makan juga sakit power Jangan salahkan orang Betul tak Krup kerap Krup kerap Tak lalat tu dikunyah lalat tu dikunyah kenapa itu marah sakit panggut. uh kuburututuk uh, sakit parut siapa pilih yaa yeah, yeah. siapa pilih kan stila -stila kan adalah lagu-lagu madu di tangan kananmu racun <laughs> di, di tangan kirimu <laughs> aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku <laughs> jangan tunggu dia baru kita ambil <laughs> nak ambil madu ke racun Mek mana? Madu Dengar tuan laki. <laughs> Totop adu Madu Terdihatan madu Aduh setelah Saya juga terjebak Pilih mana madu ya madu tetap ada usul-usul itu -usul. soalan tak adalah maksudnya benda baik dah ada nak ambil benda buruk buat apa tahu tak yeah. kan hey, dia kan analogi sebagai analogi macam kita kan nak pergi ke satu tempat kita boleh pergi contoh nak pergi ke pasar ada dua jalan ada dua jalan satu jalan tu kejap dah sampai satu jalan tu jauh tapi sampai juga. Iya. Yeah. Bezo dalam setengah jam, la tu 15 minit. Tapi jalan yang dokek tu bolubang-lubang, ada ular, ada lipan. Dah ada seorang pernah jatuh kat situ. Sekarang pilih nak jalan mana? Yang jalan lama kalau saya, maksudnya yang jalan jauh jalan jauh. Jalan-jalan okay. jauh. Jalan, jauh. Jalan, jauh. Jalan jauh. Jalan jauh tu memang panjang. Sabar sampai yeah. selamat tak salah. <laughs> kan saya. Jalan nok okay. krici, ke sememlini. Kan saya fobia gitu dengan kecepatan yang cepat-cepat gitu. Kalau berkendara itu yang laju-laju itu saya saya tetap bisa, cuy. Memang copek sampai tapi dengan kono songet, ngan kono tungau <laughs> tu tak tungau. <laughs> ha, budak lelaki tahu lah tungau. <laughs> kan kono tungau jatuh luka, yeah. dah jatuh ikut lagi jalan tu. Nak salahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Yeah. Tak tak, hari ni saya banyak pakai ilmu mantik ni Analogi dia semua yeah. Tak tak Hidup kita pun macam tu tu sebab eh, kita ikut cara Islam Selamat Tapi kena sabar Kena sabar apa? Sabar dengan dugaan-dugaan Termasuklah mulut-mulut orang Ya yeah. Ah kau moyo baik hmm. ni Wah kau main lagi sekarang Tudung labuh aku nampak Contoh orang cakap Tudung labuh? Sabar pedulian memang sajalah taklah datang orang macam ni nak uji kita jangan berbelah bagi ya Allah kau tak payahlah cakap macam tu aku ni bertudung ke apa semua kena Allah insyaallah kena Allah macam itu jawab tu cakap ni ada pet lah kat dia, dia. zap terbakar je dia <laughs> wah kau sini kau ya tak benar-benar kau pun dapat pet sama macam aku kan Jawaban yang keren dah, dah ada lah kan Yang sebut tudung yang Tudung yang tampak yang Tudung oning tu Tudung oning tu ada yang labuh Ada yang tak kan? Labuh Dah mula dia petikaikan satu dengan yang lain Tak payah fikir je namo. Kita pakai tudung ni bukan fikir itu Fikir kita nak tutup aurat Elok Sudah Untuk jangan kan Kan pakai jawab ni labuh botol macam telokong Tak sama dengan orang Tak ya boleh dong kan tapi makna kata sesuai tutup aurat sudah matlamat utama apa tadi Allah segala-galanya ingatlah Islam is first class oh mak sampai masuk tu Allah segala-galanya selamat kita gitu. yang kedua B yang tadi A B B bantu membantu sesama ahli okey bantu ambil peranan masing-masing dia sebenarnya ada a sampai z tau tapi potang ni sampai e <laughs> je sebab supaya ada sebab nak panggil lagi <laughs> nah kan. kita akan sambung tau nanti f g h i memang dalam dia. 6 7 bulan lagi saya datang sini <laughs> nah. naik chomehlah lah rumah ni pahal ni selalu benda ni pergi ni kan ah sawangan baru dibuka nah, nah. <laughs> tak, <laughs> tak apa itu sebab saya kena baik nganas ni dia jadi messenger tu <laughs> jago Okay? Ha, jadi maknanya B bantu-membantu Bantu-membantu ikut keupayaan masing-masing Itu -masing. sebab bila kita berotoroyong dalam rumah Sebab macam Nabi kan Nabi bantu isteri cara apa Nabi tak suruh isteri buat benda yang Nabi boleh buat sendiri Itu salah satu cara Nabi bantu Tapi dalam pada itu Orang perempuan memang kerja Dia banyak Betul tak? Betul-betul Haa Orang perempuan suruh laki basuh Memang dia tak baginya dah hapok kain semua dicampur <laughs> Kan? Surah dalam dengan telokong sekali <laughs> Itu kalau laki tu sebab dia masuk semua Tak apalah ada basuh, berosih Berosih semua Surah kan? so dalam dia betul Basuh ni apa? Yang ni untuk anak apa? Cuma yang orang perempuan merayu sekarang ni Dia tulis surat kepada Suranjaya Teknologi tu Supaya dareh lah Cipta mesen lipat baju Kan? Tahu dah ha, Tahu yang tu tengah diusahakan Nah, Sekarang mesin basuh dah okey Tak ada lagi dah ramping basuh tepi sungai Macam cerita bentayan rompin, tu Kan tak rompin bentayan tu lah yang bawa Pergi kan Pergi tepi sungai tu kan Sambil nyanyi lagu Angin bertiup Di otong ya? kelapa Banyak warna lah lagu petang kan <laughs> Kan? Biar dia lolap batang ni. Kan? Bantu. Suami apa? Suami nampak isteri kat dapur. Tanya Alice. Yang ada apa-apa boleh Abang bantu ni? Abang masak, nak apa-apa. Cakap lah, nak Abang beli apa-apa kat kedai. Nampak? Dia kemahiran, dia beli barang. Yeah, yeah, Yang tak ada. Dia. Bukan beli semua. Satu bandar boleh. Jangan cakap banyak-banyak. Ada apa-apa? Abang tolong beli itu apa Tolong beli Abang Mosah. Balik tu dia beli seluar bosak tengok pakak pula dah Dah tu turun ni kan ha. Dia boleh beli barang Itu salah satu cara tolong Isteri nampak suami basuh motor Jangan tanya Basuh motor bang Tak kau tak nampak kau tengah lipat kain Dia terang <laughs> Marahlah kawan tu Kan ha. Bang basuh motor kejap bang Pergi buat air Nah bang Minum dulu bang Ni air sejuk ni Sian abang penat Eh, apa ni? Apa maksudnya? Minumlah dulu, sekarang dah cair, kena tak sedap pula. Yelah, dia pun minum. Ustaz tak harus. Lepas tadi, korang tengok air ni semua kan? Nah, jadi, lepas tu, cara salah satu cara tolong. Bila kemaskan rumah. Kan, contohnya. Roto Roya, besok kita bersihkan laman rumah kita. Ayah mesin rumput. Yang anak sulung tarik kaut rumput tu Yang mak buat air dengan mihun di dapur hmm. Bahagian masing-masing, department masing-masing Anak yang kecil tu pun nak tolong Nak tolong, nak tolong, cipu itu, tu, tu yang kemuncuk kemuncuk tu cabut Dia cabut di tepi-tepi tu Cabut tu Penat lah, penat Ah, penat, saya ah, buat <laughs> Dia yang kecil kan <laughs> Maknanya function je kan? Bantu-membantu sesama ahli Ikut keupayaan masing-masing Jangan Tuh. jadi malah, ni tu yang jadi perempuan jadi penat tu bila dia buat semua tetapi is, orang lain tak tolong ha. Lelaki kalau buat semua, isteri tak tolong pun dia penat Itu <laughs> kan? sebab mainkan fungsi masing-masing Si, si cakna dan mengambil berat Apa, cakna? Apa maksud cakna? Cakna mengambil tahu ha. Mengambil tahu dan mengambil berat Balik tanya, awak sehat? Cak. Apa khabar? Cuba sekarang, hantar whatsapp sekarang. Hantar whatsapp kat suami. Semua hantar whatsapp kat pasangan. Assalamualaikum bang, apa khabar? Macam tu je. Ya? Mesti tak ramai yang jawab, Waalaikumsalam, kabar baik. Awak macam mana, kelas okey. Takkan ada je macam tu. Kebanyakan yang jawab, Salam, baik, apa hal ni? Itu dia. Itu ramai. Sebab tiba-tiba tanya, Pancelanya Kita dia. kan kadang-kadang whatsapp Kalau dengan orang yang bukan ahli keluarga Cepat jawab Betul-betul uh, betul. Apa hal ni papa papa Oh uh, tak boleh ni Itu yang semalam ke siapa hantar whatsapp uh, Saya dapat tu Kalau uh, perempuan dengan perempuan Jarak call dia berapa minit 15 minit Lelaki dengan perempuan 20 minit uh, Perempuan tu kepada boyfriend dia Miss call sekali Kemudian dia akan call balik Suami kepada isteri, tiga minit paling lama. Isteri kepada suami, empat belas miss call. Baru dapat call balik. Ada macam tu. Ada macam Kadang-kadang, dia tak ada hal lah. Biarlah, biarlah. Dia boleh biarlah tu. Ha, kalau saja saja kena pula time tu, isteri memang dalam kecemasan berdosa. Ingat tu. Saya tak kurang kepatuan ni dah. Tapi, benda menyakitkan hati isteri tu, isteri tu perlukan dia. Kita sebagai keluarga kena support dia, kena tolong dia kan. Hmm. Tapi kalau memang dia tak datang, tak apalah, janganlah abang. Berapa banyak dah sekolah ini, tengok handphone. Ya Allah banyak dosa abang hari ini, Tak. Kadang-kadang dia silent tengah mesyuarat tu lain. Ha. ini saja-saja saya cakap tadi. Eh. Nah, si cakna dan mengambil berat. Cakna tu Chana. mengambil tahu, mengambil berat, ambil berat. Isteri dah sakit. Aduh abang tak tahu lah apa kena. Tu yang saya keluar dari Dua Baru ni kawan -kawan Ada seorang kawan saya Dia makan 6 bulan Tak buang air Wah ya, Allah Ta'ala uji dia Perempuan Makan Macam biasa Tapi tak buang air 6 bulan Orang pun tanya mana Pahaya tak. Tapi jawab <laughs> 6 bulan tak buang air besar Kan Pahaya lah bawa pergi klinik Suruh so, check. Tapi kes itu pergi jumpa doktor, doktor cakap tak ada sakit apa. Oh, tak ada sakit apa. What? H3 okey. Perut semua okey. Polik, memang polik. Itu masuk jadi daging kali ya? Lepas 6 bulan, dia buang air. Langsung kenduri. Kenduri sebab boleh buang air. Ah <laughs> mana <laughs> betul? Bukan kata saya buat cerita kelakar lah. Oh, berarti tu. nyata ini ya? Macam-macam ya, penyakit hari ini tu saya cakap. Benda-benda polik banyak. Kan? Yeah. Haa. Jadi nampak isteri, panin, panin, jangan alah kau ni, kajak-kajak panin. Cuba ambil barek, panin, kenapa? Pening macam-macam biasa kau tu? Tak, tak. Ta, ta, dia macam yang hari selasa punya, Hai Rabu, panin dia lain. Ilah Allah, ya, panin pula laki tu dah. Ha, jadi mana nak tahu penyakit apa, migraine kau apa kau nak tahu? Dia punya stress. contohnya mana tahu? Hmm. ada kan penyakit banyak berpunca besar contoh macam saya dulu pernah kena penyakit gastrisis kan gastrik kan so, rupanya gastriknya ada dua satu gastrik yang memang tak boleh lambat makan dengan tak boleh makan benda-benda pedas ada satu lagi stres berpunca dari apa ni gastrik sama ya? stres sakit semestad ya betul gastrik pun sebab angin jadi ha tu sebab kadang-kadang dia jaga juga ha kek rumah stres stres hormon oh, badan Jangan pendam-pendam dalam hati, dia boleh bawa penyakit yang lain. Kalau ada masalah cakap. Cakap dengan suami tu. Bang, saya tak tahu ni saya ada benda nak cakap ni, boleh. Sampunya. Saya terasa hati sangat dengan abang. Apa <laughs> Dengarlah. Saya bukan nak abang ni, nak kongsi je. Abang itu behel saya memang langsung tak, tak dia cakap apa-apa pun kat saya. Iya. Yeah. Tak ada bagi apa pun. Kan saya kau minta pun Tapi <laughs> Yalah berdeh kan Bisa tengok Ustaz Anas itu berdeh macam macam dapat Ayuh, Yang tak minta dah berbau oh, Contoh kan Cakap jangan pendam Om perempuan banyak jadi sakit kalau mati yeah, Ya kebanyakan stress, dia Migraine apa dapat sebab pendam banyak Jangan pendam Dia bila stres banyak Dia pendam banyak gas-gas banyak terkumpul Akhirnya tu yang sampai perut sakit yang sampai dia, dia, dia punya apa tu gastrik sampai kerimpul tu dan perut tu macam diperah-perah oh, atau sakit tu kan? mungkin mungkin saya seperti oh, itu juga dia ini ya. terlalu banyak pendam kali tu saya tak boleh gastrik ni depan apa, dekat dalam mangkuk jamban tu cenia muka menghadap tu oh, tapi tak keluar kan ya, saya keluar juga air, bener -bener. tak boleh apa tak boleh kan hmm, macam-macamlah eh nah tu oh, si berpengaruh dengan stres dan ya disebarkan di dalam keluarga benar-benar baik Macam hari ni. Kita dah tahu dia. Ustaz Tarbiah Naiz. Nice. Tanya. Ustaz Nas. Macamnya jadual dia. Siapa yang boleh datang. Bila nak datang. Kalau budak-budak umur berapa sesuai datang. Masa bila ada buat kelam ngaji ke tidak. Tanya lah. Yeah. Jadi kemudian disebarkan balik rumah. Sampaikan. Bang ni ada jadual. Kalau abang free bang pergilah. Disebarkan. Yang suami pun sama. Ha, hari yang ni hari kita pergi sama-sama. Ramai-ramai pergi. Macam tu. Nampak suasana dakwah. Dan I. Elakkan. Pergaduhan. Kalau boleh tu Gaduh F -F tu sifar lah Bincang tak apa Tapi jangan gaduh-gaduh Banyak kan perbincangan Musyawarah dalam nah, keluarga Musyawarah. tadi lah cakap Masa tak dapat hadiah <tuh> Bincang lah elok Jangan bergaduh Bergaduh bukannya, <tuh> je Tapi hadiah pun Bila bincang kadang Rupanya La ilaha ilallah. <tuh> Abang memang terlupa Sebenarnya abang dah balik Dah hadiah tu Azim. Ada dalam Abah hadiah. Abang hadiahkan apa Yeah. Uh, iphone 7 Azik uh. Eh tak tak tak tak Bukan Note 7 Note 7 abang Ya Allah Abang ingat abang Ingat Tapi tak sampai lah Abang balik rumah Sayanglah, Bateri dah malah <tuk> tu yang abang tak buat balik rumah tu Abang bukan abang ingat Dia pandai betul Bagi alasan suami kan. <tuk> yang sebenarnya dia tak beli, Dia cakap lah Telefon tu malah <tuk> hmm. tu Ada hadiah Abang beli dah <tuk> Apa dia Hati abang cia, cia. Dia tidak butuh itu Bawa lah kan Tak adalah abang minta maaf Abang memang terlupa Rupa-rupanya isteri kita Kita bila dengar dia jawab Okey lah Ya Allah abang memang terlupa Minta maaf saya sangat Cuba tengok dalam telefon abang Abang dah buat dah reminder ni ha? Ya Allah Sesungguhnya bang ni manusia biasa Tak lari daripada buat salah Macam ni lah Siap lah siap Mana Abang siap kita pergi makan dekat luar Malam ni kita raihkan berdia Tak ada saya cakap je Hati dah bunga-bunga ni kan Saya cakap je Elok kau cakap-cakap Aku pun cakap je Tak nanti ni keluar Maknanya kebahagiaan rumah tangga kita ni Atas kita Nur kasih Cahaya tu Tu sebabnya kita tak boleh nak sama kan Setiap rumah Saya bintang ya Setiap rumah ni berbeza-beza iklim dia ada satu rumah ni memang panas, terik okay, okay. Dia dah biasa macam tu Dan dia bahagia dengan kepanasan tu okay. Ada rumah ni pula beku Ada satu rumah tu pula Unpack cuaca Kejap panas, <laughs> kejap sejuk, Kejap mesin bunga, kejap macam ni Dan setiap keluarga tu Berbeza-beza teknik pentadbiran dia okay, Tetapi yeah. Walaupun berbeza macam mana pun Ia hanya boleh diseragamkan dengan Nombor satu tadi Allah segala-galanya ah, Selesai masalah dia. Panas ke, eh, sejuk ke, apa ke Dan jangan sekali-kali bertindak Seolah-olah kita ni sebagai Pakar psikologi keluarga antarbangsa <laughs> Masalah kau tu senang je Kalau keluarga aku, aku buat macam ni Kau buat cara aku ni <laughs> Jangan Dia ikut cara kita Rumah tangga dia lagi buat berada Sudahnya besok, akhirat besok dia cakap Dia ni yang nasihat aku buat macam ni kalau aku jadi engkau dah lama aku ceraikan dia dah Dia ajar pula benda <laughs> macam tu Minta jauhkan benda-benda macam tu yeah. Jadi mudah-mudahan ya, Dengan apa yang kita nak buat tu so Kita buatlah habis. yang terbaik ha, Basic foundation tu asas tu sama Kita dah ada dah Cuma Nur Kasih tu definisi tadi Definisi kita nak letakkan terpulang pada kita Ada kadang macam mak saya Mak orang du, mak dulu-dulu mana dia cakap sayang-sayang ni Tak ada tu no? <laughs> ya Mak sayang kat kau Memang tak cakap-cakap Budak tu lari dari rumah kan? <laughs> tu Itu peranjat Tapi mak kita gambar dengan perbuatan Dah caranya yeah. begitu Dengan perbuatan ya Dan yeah. tapi akhir ni kita tahu Dan begitu juga Anak kadang-kadang Memang dia tak cakap Dia sayang kat kita Tapi Perbuatannya tu Menggambarkan kesih sayang dekat kita Betul, betul, betul Assalamualaikum mak Ini Abang Alung balik sekejap ya Sekejap so, sangat Tak ada apa ni nak bagi mak ni Ini mak ambil Mak tengok lah Ya okay, mak nak pergi kerja Assalamualaikum Salam tengah hmm. ngan mak dia pun balik. Hei budak ni. Cam tu kalau yan mak kau dia pun buka envelope. Dalam tu ada 10000. Baiknya anak aku. Dia baik mak tak? Dia charge apa semua tu. Lepas tu belakang tu mak baca dia suruh baca baca apa? Rupa-rupanya 10000 tu tadi duit tambang bagi kat mak dia. Belakang tu dia dah uruskan dah visa dia semua untuk mak dia pergi umrah. Wah itu. Dia tak cakap pun dia sayang ngan kita tapi itu sayang yang dia nak nah, sayang. Itu, itu tu. Sayang. Jangan hukum anak tu tak sayang gitu. Begitu juga anak tak adil kalau hukum mak dia tak sayang. Orang perempuan ni memang marah hujung tu sayanglah. Siapa nak kami ni main aje lambat balik Gagam tu. Dah pergi makan. Pergi makan. Pergi makan tu sayang lah tu. Betul. betul. Abang ni Gagam betul lah Ish. Pi beli tu pi mari ni. Baju abang sudah siap kena tagtil. Dah siap baju tagtil. Sayang Walaupun kadang-kadang tak cakap Cuma Masih belum terlambat Sayang itu Masih boleh dilafaskan, lafaskanlah. Untuk mak kita mungkinlah Mak kita tak cakap Tapi tak ada salahnya Kadang bila mak dah mati pun nak cakap Mak, alung sayang kat ke mak Kenapa mak pergi Kenapa dah tak ada nak sebut Sebutlah masa hidup Masa raya tu Sebut betul Mak, alung sayang mak Macam tengah. Mak kita langsung betul Kau mak kata, memikirkan apa yang kita sebut tadi. <laughs> sebab tak pernah dengar. <laughs> Lazim kan, biasa kan. Itu sebabnya betulnya kan ter... yang biasa. Saya tidak terbiasa cik yang, yang seperti betul. ini. Betul. Jadi mudah-mudahan, sama-samalah kita amalkan dan sebab panjangkan yang kita manfaatkan. Sesungguhnya benda ini bukan mustahil. Nak capai keluarga bahagia ini bukan mustahil. Onak dan duri itu cabaran biasa tapi matlamat akhirnya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. benda tu bukanlah mustahil untuk kita dengan syarat kita kena sama-sama berusaha ke arahnya. Ah, mainkan ah. peranan masing-masing. pokok sekayu daun selesai. Oh, thank you, terima saying. kasih. Oke okay, cie pasti kurang ada yang sudah penat ya uh, dengan apa namanya menonton video ini cie tak masalah gitu ya orang kalau mau tengok video ini tuh kurang bisa bagi-bagi bagi tiga part gitu ya saya sengaja membuat ini satu part langsung gitu ya supaya ini cie saya ingin menguji diri saya sendiri juga cie ya apakah saya tengok video Ustad itu adakah video Ustad sepanjang ini tuh yang tidak kelakar awalnya ya saya Berpikir video ini tuh Tak ada kelakarnya sama sekali Lebih ke pengajaran gitu ya Tapi ternyata Bukan Ustadz Syamsul Debat namanya cuy Kalau nggak kelakar gitu Ini saya ambil video yang nggak uh, ada uh, Dari judulnya itu bahwa ini kelakar Enggak, tapi Orang bisa tengok ya Beberapa Part-part dimana Ustadz memberikan apa namanya penjelasan itu dengan caranya sendiri? Karakter dari ustadz itu ekspresi dan karakter ustadz yang penuh dengan punchline-nya itu. Itu menurut saya, aduh, ustadz, ini satu satu kelebihan ustadz itu ya. Ustadz bisa membuat uh, ceramahnya jadi kelakar dengan tekniknya sendiri, cuy. Dan sebelum saya pamit, saya berterima kasih banget ya. Kalau ustadz tengok video saya ini, saya berterima kasih banget karena... Video-video seperti inilah saya dapat pengajaran. Apalagi tentang berkeluarga gitu ya. Tentang mengurus anak itu paling penting banget sih cuy ya. Karena saya masih punya anak yang masih kecil lagi 2 tahun. Jadi saya butuh banget yang seperti ini cuy. Oke okay, ya durasinya panjang banget cuy. Kalau kurang mau tengok video ini kurang bisa part-part saja aja, gitu ya. kurang bisa tengok seperempat. Nanti esok lagi bisa tengok ini. Kalau memang bisa lanjut.